Oke okay guys dan sekarang kita mau top up skinnya cyber starlight guys kita top up ya guys harganya 750 diamond ya atau setara dengan uang itu 300.000 rupiah guys kalian lihat wow skinnya keren guys kalian lihat Wow mantap ini iron horn Mantap sekali guys Kalian lihat Wow Dan di atas kepala itu guys Seperti ada eh Ekor burung ya guys Kalian lihat seperti ada ekor burung guys Wow keren guys Kalian lihat Uish. Mantap guys Guys nice. Ya, lihat keren guys Oke mantap dan nah, kita dapat ini guys juga ya guys Oke mantap apa ada lagi pot skin keren juga ya busa guys kalian lihat ini kalau perang bawahnya ikan guys kita lihat pedang ikan dia guys Sushi Master guys Wow kita coba ya skin cyber Starlight guys, kalian lihat mantap sekali guys. Oke, okay, kita kasih ini guys. Woi, keren guys. Mantap-mantap. Oke, okay. dan kita ambil monster hutan guys. Kalian lihat wah keren guys. Ini skin cyber terbaru ya guys. Jadi kalian top up sangat harganya sangat murah ya guys. 14 hari lagi guys skin Cyber Starlight ini akan hilang habis event yang guys jadi buat kalian yang pengen membeli skin ini guys. Ayo semangat ya guys. Oke, okay, nice kita farming aja dulu ya guys. Oke, okay, kita farming di sini oke. Okay, bentar-bentar bentar-bentar. Sabar-sabar kita ambil sepatu ini guys. Oke okay, kita sudah mendapat sepatu ya guys Hei kemana kamu lapu-lapu Oh hampir Hampir-hampir tewas kalau lapu-lapu Oh Lapu-lapu tewas ya guys Kita dapat asis Oke okay, mantap tidak masalah kita dapat Asis guys kita sebagai tim yang solid guys kita harus kerjasama ya guys Oke okay, nice nice kita kasih itu ya guys kita buat ini aja dulu guys Hunter Strike biar lebih mantap ya guys Oke okay, kita farming aja dulu kita farming bentar bentar kita masih farming guys ini skin yang sangat keren guys skin Starlight saber, wow, nice guys! Oke, okay. lihat kalian lihat, guys! Mantap sekali, guys! Uish. Mantap kali guys! Oh, gaskan-gaskan tartel, guys! Tartless, oh, tidak dapat guys, kita, oh, salah ulti sabar guys, sabar salah ulti, ah, sudah mulai guys, bentar, bentar, sabar guys, ini kita kasih kejutan buat tim ya guys, titel, youtube <tutup> titel lah, diketain titel guys, ah, detail Oke okay. sabar guys sabar kita buktikan kepada tim bahwa kita itu bisa guys Oke okay. kita jangan terbawa emosi guys kita harus main santai, te tewas kau yang penting kita skill pertama ya guys nice tewas kau juga Nana kabur gimana kau Nana sial Sebenarnya kabur guys. Mundur aja dulu, sabar, bentar. Yang penting, sabar sudah one skill, one one kill, one kill. Oke, okay, nice. Kalau udah one kill seperti ini, guys, siap-siap. Tewas siap. kau juga, guys. Nice, kita kasih kejutan aja, guys. Mantap, mantap, mantap, bentar, bentar, bentar. Oh ada sinana Oh ada glow juga Tepas kita Oh nice kita dapat Tapi kita tewas guys Oh ternyata kita selamat guys Apa kita selamat Terima kasih kita Selamat guys Oke okay, kita farming aja dulu guys Kita farming dulu guys Tapi darah kita ini sudah sekarat guys Tapi kita masih berani farming ya guys Apakah kita bisa dapat farming guys? Oke, okay, nice nice nice. Mantap kita dapat guys. Oke, okay, bentar bentar. Nice nice. Oh, tewas kau teng Kita kasih kejutan kamu teng. Nice. One hit guys, tewas. Kita kasih buktikan ke tim guys. Sabar nih, bisa guys. Sabar bisa guys. Jangan putus asa guys, kita harus semangat guys. Karena bully dari tim adalah sebuah eh, Motivasi motivasi ya, buat kita untuk eh menang guys. Kita harus mantap, mantap, mantap, mantap. mantap. Kejar aja terus guys, mantap Franco. Franco kami mantap Franco. Nice nice. Kita curi monster hutan guys, kita farming di sini aja dulu bentar bentar kita farming sini, oke okay, nice dan kita lihat di mana betris berada guys, ternyata betris sudah kabur kemana ya guys, bentar bentar, oke kita kemit linear dulu guys, bentar, oke okay, nice nice tewas ah si betrisnya di sini guys, bentar bentar mana, oh, tewas kau, nice, tewas nana, es mau eh salah hit guys sorry sorry bentar kita kesini aja dulu ya kita buat ini oke okay, lebih mantap guys kalian lihat ya guys sangat keren guys tuat cyber sangat keren guys Oke okay, nice inilah cyber raja assassin guys Oke okay. bentar ada glow glow glow glow glow sana bentar bentar bentar kita ke sini saja dulu guys kita farming aja dulu bentar ini glow siapa sih ini glow siapa sih maksud lu ini glow siapa sih Gak tahu lihat oh kabur dia kabur baterai si battery nya kabur guys oke okay, bentar kita coba digolah ini guys membersihkan di sini Hai nya sepertinya rame ya guys ah disut disut guys snipernya backtrice sangat sakit guys Oke okay, bentar kita farming aja dulu kita farming dulu bentar bentar Waktunya masih panjang guys, kita farming aja dulu. Kita perbaiki level ya guys. Jadi kita harus farming. Oke, okay, kita lihat si Beatrice nya bagaimana guys. Si Beatrice mau kemana guys? Ayo Beatrice, sini kau. Oke <laughs> si Beatrice nya kabur kemana guys? Oh ternyata mereka di bawah ya guys. Oke okay, bentar bentar bentar bentar bentar Tewas Matrix Tewas Oke okay, nice nice nice Kenapa kita pakai old ya guys sebenarnya Skill 1 aja tewas itu guys Eh kemana kau glow glow glow Eh glow Kemana glow tewas juga guys Wow rame sini guys Tewas kita. Nice. nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Hampir saja tewas Sabir. Bentar. Kita coba farming di sini ya, guys. Kita farming aja dulu di sini. Nice. Siapa yang membuli Sabir? Siap-siap kalian, guys. Siapa yang buli Sabir, guys? Bentar. Ah, oh, double kill dia guys double kill dia guys oh, ada glow glownya sudah terlihat di map mini ya guys mending kita mundur saja guys oh lapu-lapu tewas guys antar nyawa oh nice mantap kemana sabir gak di buff itu Oke okay, kita rikla aja dulu ya Wow keren guys skin nih. Seperti di atas kepala itu Apa ya guys Itu panjang kali guys Sampai di pantatnya sabir itu guys Itu selendang kayaknya Sabir ini orang India guys Kalian lihat sabir ini orang India ya guys Ada selendang di kepalanya guys seperti mau menyanyi lagu caya caya caya caya, oh mantap mantap, oh tewas, eh nana mau kemana mana nana, oh nana kita ultinya, enggak <laughs> bisa kabur nana, si nana rencana mau kabur, guys, <laughs> oke okay, bentar. Ah, di mid ada glow yang udah tewas Wah Asum <todohan> nananya Bilang asu guys Waih biarkan aja tank guys Kita Biarkan tank glow hidup ya guys Kita coba bantuin dulu Bentar bentar Kita bahag dulu Kita lihat Batteries mau gimana guys Wah sepertinya rame Oh baik ternyata guys Kabur dia Ayo gaskan Nana berangkat Oh nice nah, kita tewas juga Mia Paskol Ini mabar yang dengan guys. Top global Paskol, guys. Mia Mia Si botak itu guys Kita mabar dengan Si botak Paskol Oh, tewas Kita tewas guys Oh, ternyata selamat guys Kita selamat guys Weiss, weiss, weiss, weiss Nice, nice Ah Oh, nananya tewas guys Mundur, mundur, mundur Bentar, bentar Kita coba simak-simak dulu oke okay. mantap mantap kita punya defense sudah jadi guys kita ambil defense ntar kita rekan dulu pantau lagi oh ada julian yang mau lord ya guys oh ada glow sini ayo gas kan oh sial udah glow ah Okay, bentar. kita ke Betrix, matrix Battery. nice penting <tongan> mm nya Sudah tewas ya guys nah, ada glow guys <tongan> ada glow sudah ah ya, pakai itu tewas guys mundur aja paku itu oh tewas kita ini guys tahan ya tahan oke okay, tahan tahan memang tahan nice ah oh, tewas kita ulti aja tanknya hampir kita hampir tewas guys oke okay, bentar bentar bentar nice kita coba lihat di mana ya mereka. Defense kita udah jadi guys. Kita buat ini juga ya guys. Kita ambil item immortal. Guys dimana Nana. Ayo Nana. Bentar bentar. Ah meet meet meet meet. Nice. Rata nih guys, rata rata rata. Oh, silap lampu masih tebal loh. Oh rata, nice. Hmm, mega kill. Nice. Tewas kau. Hmm, double kill. <laughs> Kena ya guys. Siapa yang membuli cyber tadi, guys? Lihat, guys, kalian yang bully cyber tadi. Yeah, nice, lihat, guys, kalian yang mau bully cyberku tadi, guys. Kalian rasakan ini, ya, guys. Sabir marahnya seperti ini. Oke, okay, bentar-bentar, kita kemit aja dulu, Mia. Yeah. Jangan sampai ulti glow Mia jangan sampai kena ulti glow Nice Kita main seperti itu aja ya guys <laughs> Apa mentalnya Aman ya Nana Kita coba Push ke sini Oke okay, bentar Kita coba ke sini guys Sana ada battery sana Oh, glow glow glow Mundur aja dulu, ada lapu-lapu guys Ada lapu-lapu gilta Ulti aja lapu-lapu Nice, double kill Rata-rata Oh, kenapa kehitu <laughs> Kita ke situ guys oh. Bentar, nice nice nice Kas terus, kas-kas Mia Ayo Mia Oh, tewas kau ah, Kabur deh, kabur habis tewas Oke, okay, nice, kita sudah Hidup kembali ya, Sabir Oke okay. Bentar, kita buat ini guys Won, won, won Ini sebagai trik aja ya guys Kita buat won kalau udah level 15 seperti ini kita harus ambil one ya guys. Item terakhir cyber tuh guys. Item terakhir cyber kita ulti. Oh kabut deh. Oh tewas. Nice. Oh. Wow. <laughs> victory guys. Kita victory. Kita lihat. siapa yang membully cyberku tadi guys kalian lihat guys kalau sabar udah late game semakin sakit guys oke okay, mantap mantap hmm, kalian lihat guys wow mantap guys 14 kill tapi